Oke, okay, datang lagi ke channel gua. Kali ini gua tidak akan mereview gadget atau ngasih tutorial, tapi gua akan menjual sebuah rumah yang di belakang gua. Posisinya lo bisa lihat di peta ini ya. Nanti kalau mau alamat detailnya juga bisa gua taruh di uh, kolom deskripsi. Ancer-ancernya, rumah ini berada di daerah. Pasar Minggu Kalibata, ya, dengan luas bangunan 350 meter persegi dan luas tanahnya 230 meter persegi, terdiri dari dua lantai. Untuk kamar tidurnya ada 7 plus satu dan kamar mandinya ada tiga plus satu. Garasi muat dua mobil dan carport akan muat satu mobil. Jadi eh, lu bisa narok tiga mobil ya, up to tiga mobil ya, dua di dalam, satu di luar. Oke, posisinya ini strategis sekali. Dia itu hanya sekitar 4 km ke stasiun kereta pasar minggu. Dan 3,3 km ke Mall Pejaten Village dekat dengan SMA Lazar. Terus e, toko seperti Indomaret itu masih banyak ya. Dan fasilitas -fasi kelas -fasi -fasi umum yang lainnya. Oke, untuk detailnya tonton terus video ini sampai habis. ya berikut adalah View dari kita masuk pertama ya Nah di sini gue mau ngasih lihat listrik rumah ini sebesar 2200 Watt masih dengan sistem abonemen jadi bukan token kalau gue pribadi sih lebih prefer kayak gini ya enggak tiap saat udah mau mati terus ntar harus repot nyari token ya jadi ini bagus listriknya sudah abonemen Yuk, kita masuk dulu ke area ruang tamu. Ruang tamu ini sendiri cukup besar ya. Ukurannya 4 meter kali 4 meter. Dan untuk tinggi langit-langitnya itu sekitar 2,5 meter. Sudah di keramik seperti ini ya. Kondisi ruang tamunya ya. Kita lanjut ke dalam. Nah, ini adalah area... Bersama ya, area ruang keluarga dan sebagainya. Untuk ruang keluarga ini, dia langit-langitnya sedikit lebih tinggi karena dia lantainya sedikit turun ini. Nah, ini ruang keluarga. Dan di situ adalah kamar-kamarnya. Dari ruang keluarga, kalau kita belok ke kiri, kita tembus lagi ke area depan ya area ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal ya misalnya untuk menyimpan barang atau mungkin mau bikin uh, pantry kecil juga masih bisa nih ini cukup luas areanya di sini berikut penampilan dari carport dan garasinya ya jadi bagian yang terekspos ini adalah carport ini muat untuk satu mobil dan sebagai perbandingan untuk garasi yang di dalam ini dia muat untuk dua mobil medium ya. Jadi total bisa tiga mobil ukuran medium. Dan dari garasi ini akan tembus ke ruang bersama. Ada akses untuk masuk ke rumah dari garasi. Sehingga setelah parkir ya lu gak perlu keluar lagi terus baru masuk. Ini udah ada aksesnya. Lantai garasi dan carport sudah dipakaikan keramik, ya. Keramiknya bagus nih. Lalu, untuk garasi sendiri, pintunya sistem pintu geser. Ini area dapurnya, ya. Ini luas sekali untuk sebuah area dapur. Ini luas sekali. Sama nih eh, langit-langitnya juga sekitar dua 2,5 meter Oke dan di atas itu masih ada terlihat akses ya bisa untuk, untuk melihat dari atas itu bisa melihat ke area dapur ini Dari dapur ini juga terdapat akses ke kamar asisten rumah tangga ya. Jadi asisten rumah tangga itu e, akses ke kamarnya dari dalam. Dari area dapur kita lanjut ke area cuci. Di sini ada mesin cuci, ini kebetulan... Ownernya ini suka panggang-panggang kue. Di sini ada oven. Nah dari area cuci ini. Ada tangga akses ke atas. Itu untuk tempat menjemur pakaian ya. Untuk menjemur pakaian. Dan juga bisa akses masuk ke lantai 2. Dari area ruang keluarga. Kita mempunyai sebuah tangga utama untuk naik ke lantai dua tangganya seperti ini yuk kita lihat ke lantai dua lanjut ya sekarang kita berada di lantai dua untuk lantai dua kondisinya kurang lebih sama dengan lantai satu ya langit-langitnya sekitar dua setengah meter Kita lanjut keluar dan kita akan mendapatkan area terbuka semacam balkon yang melihat langsung ke jalan lingkungan. Untuk lantai dua ini terdapat empat buah kamar ya. Jadi eh, cukup luas nih lantai nya nih. atur dari rumah yang akan dijual di area Kalibata pasar minggu untuk speknya ini gue tampilin ya di layar ya jadi lu bisa lihat lagi nah untuk harga penawarannya rumah ini ditawarkan seharga 5,7 miliar dan statusnya adalah masih nego bila berminat bisa menghubungi kontak person di kolom deskripsi Oke terima kasih telah menyaksikan sampai selesai, sampai jumpa lagi bye